Repolita kawannya ini. Sabar, sama-sama kita simak. Nah, ini dari Repolita soal bangker uang 900 miliar rupiah di rumah Sambo ini kata Polri. Ya, nah, coba kita baca ya. Nah, Mabes Polri membantah kabar tentang temuan bangker uang di rumah tersangka Inspektur Jenderal Irper Sambo. Kepala Divisi Kadif Humas Polri, Irjen Dewi Persitir juga membantah informasi terkait penyitaan oleh penyidik. Atas barang bukti uang setotal total 900 miliar rupiah yang dikatakan terdapat di dalam banker rumah tersangka pembunuhan Brigadir Nopriyansa Joshua Huta Barat. Nah, informasi soal banker 900 miliar itu tidak benar. Kata Deddy dalam syarat pers yang diterima wartawan di Jakarta Sabtu 20 Agustus 2022. Maka ya. Deddy tim gabungan khusus bersama tim dari Baris Polri pekan lalu memang melakukan penggeledahan di sejumlah tempat untuk ya untuk penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Penggeledahan tersebut berada di dilakukan di tiga lokasi. Di rumah pribadi Irjen Sambo dan Putri Can Sambo di Saguling 3. Dan di rumah dinas Komplek Polri Duren 346. Serta di suatu rumah tinggal di kawasan Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Polisi berjaga saat Komnasah meninjau tempat kejadian perkara di rumah dinas. Mantangkan di Irjen Polisi Perdis Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta kedatangan Komnas HAM itu untuk memeriksa tempat kejadian perkara dan menyandingkan dengan data-data serta keterangan yang tidak yang diperoleh kepada Komnas HAM terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dari rentetan pengelangganan tersebut, kata dari tim penyidikan tentunya mendapatkan sejumlah temuan pembelakukan melakukan penyitaan barang-barang yang dapat menjadi bukti terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Akan tetapi, kata Dedi memastikan, dari penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tim penyidik, tak ada menemukan banker atau ruang apapun bentuknya yang berisikan uang 900 miliar rupiah. Tidak ada ditemukan banker berisikan uang 900 miliar rupiah, ucap dia. Penyidikan kasus pembunuhan brigadir J sementara ini sudah menetapkan lima orang tersangka. Baru-baru ini Jumat 19 Agustus 2022. Tim penyidik menetapkan putih Chandrawati sambut sebagai tersangka. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, ya. Ini sampai ke bawah. Nah, artinya ini, kawan. Kalau kulihat ini. Ya. Ini hoax. Ini heboh lagi, ini. Ya Inilah yang selalu saya katakan kawan Ayo sahabat kurai Indonesia Jangan kita selalu berasumsi Jangan kita selalu mengatakan katanya katanya katanya Karena ternyata yang beredar di medsos ini Yang disebut 909 rupiah itu ternyata tidak ada berarti hoax Ya jadi saudara-saudaraku ya yang suka membuat berita-berita hoax tolong tolong hentikan karena apa? Ini mau memicu, memicu pers, perspektif baru di kalangan rakyat Indonesia. Okelah kita sepakati semua. Kita sangat membenci apa yang dilakukan oleh Irjen Perdis, Perdisambo terhadap Brigadir Joshua. Kita semua membenci hal itu. Dan kita berharap Dirjam disambung mempertanggungjawabkan ini dengan hukuman yang setimpal. Kita semua begitu berharap. Namun jangan lagi ada berita-berita fitnah, hinaan, cacian, makian merendahkan karena kalau itu dilakukan yang pertama yang kita dapat adalah dosa. Dosa bagi yang percaya akan adanya agama masing-masing. Yang kedua pemberitaan bohon, ini bisa kategorik pelanggaran undang-undang itu, Saudaraku. Dan efek daripada berita-berita bohong itu adalah tercucinya otaknya saudara-saudara kita yang membacanya, yang mendengarkannya, akhirnya muncul fitnah, muncul kebencian yang terlalu mendalam, akhirnya ini bisa merusak, merusak persatuan. Ya, maka itu ayo kawan, kita lawan ini ya, hoax-hoax seperti ini ya, kita lawan. Jadi, ini semua... Ya saudara-saudaraku yang saya sayangkan ya, kulihat ini netizen plus 62, kalau menerima berita hoax, berita bohong, baru baca judul atau tulisan di thumbnail, wuih oh, sudah langsung ditanggapi. Karena banyak sekali channel-channel YouTube itu, beda di judul, beda di thumbnail, beda di isinya. Nah, sedangkan kebiasaan plus 62 rata-rata hanya membaca judul langsung membuat statement. Nah, akhirnya terikut-terikut memfitnah. Jika saya menghimbau kepada sahabatku yang suka membuat konten-konten ya di channel Youtube yang hoax, berintilah, tobatlah. Ya, masih banyak cara lain men untuk mencari uang. Bukan dengan cara fitnah Hoax. Dan saya juga berpesan kepada sahabatku. Yang yang yang nonton itu yang begitu begitu, udahlah, nggak usah diikuti. Yang nggak usah ikut channel-channel yang begitu, kawan. Karena merusak, merusak pikiran, merusak hati. Ya, merusak, otomatis merusak hati kita. Seperti yang beredar selama ini, ya banker uang Sultan Sambo, Jenderal Tajur, ya, bukan ada nih ya. Kembali heboh soal banker uang sembilan semiliar di rumah Sambo. Nah faktanya ini tidak ada, kawan. Ya, tidak ada yang begitu begitu. Ya, ya seperti lah yang terdahulu. Habib Rizik Syihab sering difitnah-difitnah-difitnah. Nah, makanya Imam Besar Habib Rizik Rizik itu hanya bisa berdoa, tidak membalas fitnahan itu. Hanya berdoa. Ya, bikinnya orang-orang yang memfitnah ya. Hukum karma berlakulah satu persatu itu. Ya, fitnah ini sungguh luar biasa kawannya. Ya, boleh kita membenci sesuatu karena tingkah lakunya, boleh kita membenci sesuatu karena e, ucapannya. Tetapi ingat, jangan menyebar fitnah yang tidak sesuai dengan fakta kawan. Demikian, semoga ini ada manfaatnya. Mari kita lawan baser-baser hoax. Mereka NKRI harga mati.